Baiklah persahabat Les Lodi, manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Tentunya kita ke kabar pertama persahabat ya ada momen spesial bahagia banget nih. Ketika semalam di acara konser Lida 2021 persahabat ya di Lesti Les di dalam bangbilar menunjukkan keromantisannya di atas panggung Lida persahabat ya mereka tentunya menari bersama tuh aduh melihat begini aja kita sudah bahagia banget persahabat ya. Tentunya Alhamdulillah Lesti dan Rizky Bilar selalu memberikan kebahagiaan buat kita semua amin ya robbal alamin Terlihat mereka sangat bahagia banget para sahabat ya Tentunya kita juga yang melihatnya semakin dibuat bahagia Mudah-mudahan secepatnya Lesti dan Rizky Bilar bisa melangsungkan acara pernikahan amin ya robbal alamin Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun Runi54 Disitu mengatakan dalam kolom komentar Totalitas tanpa batas Ya bang sakitnya gak seberapa Kan langsung dia seluruh sama dede Aduh cute banget pak sahabat ya Ada juga komentar lain dari akun Indriya Tanti disitu mengatakan Alhamdulillah senangnya lihat mereka Tuh pas sahabat ya pada bahagia banget nih Melihat keromantisan dari Idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ya di sebuah unggahan momen spesial juga nih Ketika di acara lidas semalam Dede Lesti kejora langsung para sahabat ya Undang Faisal Kalimantan Tengah peserta dari Lidah Yang mana tentunya disuruh menyanyikan lagu spesial Di hari pernikahannya Dede nih Wow tentunya Langsung bangga aja di persahabat ya Faisal diundang ke pernikahannya Dede Lesti langsung nih aduh Beruntung banget di persahabat ya Mudah-mudahan tentunya Untuk acara pernikahan Lesti Dan Rizky Bila selalu diberikan kelancaran amin ya, O oh, singkat sebut lagi post kembali Oleh akun instagram Lesti Bilar Galeri Underscore di sini mereka sebuah kalimat caption juga di persahabat Dikatakan Al-Faisal, kamu beruntung banget diundang nyanyi spesial di acara pernikahan Leslar. Wow, Pak Sahabat ya. Nanti mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar baik secepatnya dari idola kita, persahabat Sahabat, yang makin gak sabar menunggu. Tentunya kebahagiaan tiba dari idola kesayangan kita. Kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga ya. Ini tentunya momen yang membuat kita banget-banget nih ketawa amis ketika di backstage Indosiar. Ini ada aja nih tingkah laku dari Bang Awan, para sahabat ya, yang mana tentunya lagi jurit sama Rizky Bilar tuh. <tuh> Rizky Pilar jadi botak gini nih, para sahabat ya. Aduh, bikin ketawa aja nih kelakuan dari Bang Awan di ya, Pasabati ya yang selalu membuat kita semakin ketawa bahagia juga nih ya tentunya. Mudah-mudahan kita dikasih vitamin-vitamin cute nih foto-foto romantis dari Lesti dan Rizky Bilar dari Bang Awan sahabat ya tunggu saja mudah-mudahan foto-foto cute foto-foto romantis di-up nih oleh Bang Awan Potret. Dalam postingan sebut juga tentu ada caption yang dituliskan oleh akun Lesla Lovatix nih di situ dikatakan Ih kaget abang Cosplay jadi tuyul kasihan padahal masih muda belum ngawinnya di modal buat nikah ya <laughs> Bisa jadi persahabatnya. Doakan saja support saja buat hubungan les dan Ski mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai menuju halal dan selanjutnya juga nih, para sahabat, ada unggahan spesial ya semalam, ternyata Dede Alasti dan uh, Papa valfieldan para sahabat, ya di sini tentunya duet bareng nih. Ini duet maut banget, menyanyikan lebih dari selamanya membuat kita semakin terpesona, tercengang melihat dan mendengar tentunya suara emas dari mereka ya. Ini duet yang spektakuler banget ditunjukkan oleh Dedek Lesti dan Papa Pildar, para sahabat ya tentunya lagi-lagi kita dibuat baper abis nih tapi dengan penghayatan mereka berdua mudah-mudahan tentunya selalu memberikan penampilan yang spektakuler para sahabat ya kita tentunya hanya bisa mendukung dan fotous buat idola kita dalam postingan sebut juga tentunya banyak respon positif ya dari Para fans, yakni dari akun Instagram Chelsea Isrom Yang berkomentar, dikatakan lagunya bikin hati gak karuan Apalagi lihat wajah abang nih, katanya ya <tos DISENGALATANAN sino accent> Mudah-mudahan saja para sahabat, Selalu memberikan penampilan yang spektakuler Tentunya dari Lesti dan Papa Vildan Ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga ya Sebuah unggahan, oh no, tentunya Alhamdulillah video di akun antv klik ini udah masuk 50 trending persahabat ya yang tentunya videonya isinya dari Rizky Billar wow persahabat ya suatu kebanggaan juga nih buat kita semua alhamdulillah video Rizky Billar sudah masuk di daftar trending persahabat ya mudah-mudahan selalu diberikan eh, kelancaran terus buat karya-karya dari idola kesayangan kita selanjutnya kita lihat juga nih persahabat ya ini momen spesial di acara sahurnya Facebooker pagi ini persahabat ya ini ada momen lagi lagi rezeki Bila terjatuh nih ketika digendong oleh Vicky Prasetyo persahabat ya adung ini tingkah laku yang membuat kita bahagia juga nih persahabat ya sahur kita ditemani oleh kesayangan kita yang selalu menghibur dan memberikan Tentunya inspirasi buat kita semua para fans, kita semakin bangga, semakin bahagia mengidolakan Rizky Bilar. Ke kabar selanjutnya, ini para kita lihat ada sebuah postingan foto Rizky pilar nih. Wah, yang mana tentunya sedang tertidur di backchat Antv para ya. Terlihat sangat lelah sekali, ini habis dari lidah, cus langsung ke Antv. Untuk mencari mahar ya persahabat ya aduh ini tentunya kita semakin bangga aja Mudah-mudahan Rizki Bila selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Tentunya pejuang mahar Bismillah mudah-mudahan jadi berkah amin Kita doakan persahabat ya Tentunya Rizki Bila kerja keras untuk keluarga dan calon istri nih Mudah-mudahan saja tentunya cita-cita Rizki Bila selalu tercapai amin Ya Rabbal Alamin kita masih menunggu kejutan barunya, persahabat, mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia selanjutnya dari idola kesayangan kita. Ini dulu informasi di pagi hari ini, persahabat, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang menucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.